Tiga garis cahaya terjalin saat mereka bersinar di tubuh mayat iblis. Di bawah cahaya, Yimoki yang merasuki tubuhnya langsung mulai memancarkan semburan asap putih. Suara mendesis terdengar ketika aura jahat dan jahat mulai menyebar pada tingkat yang terlihat dengan mata langsung. Jelas, kekuatan gabungan dari tiga harta ilahi yang besar ini memiliki efek penundukan yang cukup kuat pada Yimoki. Di dalam asap, Jeritan sengsara terus muncul dari mulut mayat iblis. Dari sini, orang bisa mengatakan bahwa pembersihan ini sangat menyakitkan. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Lindong fokus pada mengendalikan tiga harta ilahi yang besar. Meskipun Imoki terus-menerus menghilang di depannya, dia tidak berani membiarkan penjagaannya turun. Itu karena dia sangat menyadari bahwa mayat iblis di depannya berbeda dari yang dia temui sebelumnya. Tato Iblis telah diukir di seluruh tubuhnya dan Tato Iblis ini seperti rantai. Menyegel Yimoki dengan kuat di dalam tubuh. Oleh karena itu, jika Lindong gagal menghapus Tato ini, tidak mungkin baginya untuk menghilangkan Yimoki. Mengaung, raungan sengsara terus berdering ketika tangan mayat Iblis menekan udara. Tubuhnya bergetar hebat saat niat membunuh yang tebal terpancar keluar darinya. Namun... Niat membunuh itu dengan kuat tertahan oleh kepingan kesadaran yang tersisa. Pada titik ini, jika dia tidak dapat menahan niat membunuh dan akhirnya menyakiti Lindong, itu mungkin tidak akan pernah dibebaskan. Hati-hati, tanda iblis di tubuhku akan membalas serangan. Saat mayat iblis bergetar, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tepat, ki hitam jahat keluar dari matanya saat suara yang sangat serak terdengar. Setelah mendengar kata-kata itu, Lindong langsung merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Dia menjadi semakin tegang saat dia sungguh-sungguh menunggu apa yang akan datang. Bang, tidak lama setelah suara mayat itu terdengar, Tato Iblis yang menutupi seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai berkilau. Pada saat berikutnya, Tato Iblis mulai menggeliat dan bergoyang seperti serangga hitam. Dari kejauhan, mereka tampak sangat aneh. Cici. Tato iblis yang menggeliat itu tiba-tiba muncul dari dalam tubuh mayat iblis itu. Detik berikutnya, cahaya hitam berkumpul dengan panik dalam rentang singkat dari beberapa napas. Di bawah tatapan kaget dan takjub dari Lindong, itu berubah menjadi makhluk kegelapan besar seribu kaki. Seluruh tubuh makhluk itu tinta hitam, sementara api hitam naik darinya. Sementara itu, matanya dipenuhi dengan ki hitam jahat dan niat membunuh. Makhluk kegelapan ini jelas terbentuk dari tato-tato iblis di tubuh mayat iblis. Manusia bodoh. Setelah makhluk kegelapan terbentuk, matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh, terkunci pada lindung yang mengambang di udara. Raungan yang dalam terdengar saat niat membunuh menghancurkan langit. Bang, api hitam di tubuh makhluk kegelapan mulai berkumpul, berubah menjadi tombak api hitam. Menderu melintasi cakrawala itu meledak di lindung seperti baut kilat. Tentang waktu, setelah melihat ini, lindung tidak panik sama sekali. Makhluk kegelapan ini terbentuk dari tato iblis yang telah menutupi tubuh mayat iblis. Jika itu untuk terus bersembunyi di dalam tubuh mayat iblis, itu akan sangat sulit baginya untuk sepenuhnya membersihkannya. Namun, sekarang setelah meninggalkan mayat iblis atas kemauannya sendiri, itu telah memberi Lindung peluang sempurna untuk menyingkirkannya. Ketika membersihkan gulma, seseorang harus menghilangkan akarnya. Demikian pula, ketika bergerak, seseorang harus benar-benar tanpa ampun. Ini adalah gaya Lindong. Karena dia sudah setuju untuk membantu mayat iblis mengusir Himoki di dalam tubuhnya, dia secara alami akan memusnahkan semua itu. Formasi Alam Semesta Kuno Kontra Revolusi Segel tangan lindung berubah saat raungan rendah terdengar dari mulutnya. Arai bercahaya di langit tiba-tiba mulai berputar berlawanan arah jarum jam saat turun. Detik berikutnya, seberkas cahaya yang mengandung kekuatan disintegrasi menyapu sebelum menghancurkan kepala terhadap tombak api hitam. Cici, pada saat tabrakan, suara bumi yang menghancurkan tidak muncul. Sebagai gantinya, tombak api hitam itu mulai hancur dengan cepat sebelum berserakan menjadi ketiadaan. Mengikat, setelah berurusan dengan tombak api hitam, Lindong meraung sekali lagi. Garis cahaya yang dipenuhi kekuatan disintegrasi tiba-tiba berubah menjadi ratusan dan ribuan benang cahaya yang menyebar keluar. Detik berikutnya, mereka terkondensasi bersama untuk membentuk banyak rantai bercahaya yang menari dengan mempesona di langit. Dengan sentakan terakhir, mereka mengikat makhluk kegelapan. Mengaung, makhluk kegelapan itu memancarkan gemuruh yang mengguncang bumi menyebabkan api hitam mengamuk dan membumbung tinggi. Namun, ketika api mencapai ke arah rantai radiasi yang diciptakan dari kekuatan disintegrasi, mereka benar-benar hancur. Batu leluhur, bersihkan, ketidakpedulian mengisi wajah lindung saat dia menatap makhluk kegelapan yang berjuang itu. Mengetuk ruang di depannya dengan jarinya, cahaya putih terang dan lembut langsung muncul dari batu ancestral. Pada saat berikutnya, mereka menuangkan ke makhluk gelap seperti sinar dari matahari. Bang-bang-bang, kali ini, ketika cahaya putih lembut turun pada makhluk kegelapan, rantai yang mengikatnya benar-benar meledak, menyebabkan gelombang Yimoki jahat redup berturut-turut sebelum menghilang. Mengaung-mengaung, setelah ledakan gila dan kekerasan, aura makhluk kegelapan yang sebelumnya mengesankan langsung melemah secara substansial. Ketakutan tak terduga melintas di mata hitamnya, jelas. Itu tidak pernah membayangkan bahwa tiga kekuatan dalam kepemilikan Lindung benar-benar memiliki efek penundukan pada Yimoki. Melahap simbol leluhur. Basmi saja. Lindung menatap makhluk kegelapan yang sekarang melemah setelah menerima serangan formasi alam semesta kuno dan batu leluhur. Segera. Dia menarik napas dalam-dalam. Kekuatan Yuan meletus dari tubuhnya seperti banjir sebelum mengalir ke simbol leluhur melahap untuk meluncurkan serangan lain. Kung. Mengikuti deru lindong, simbol leluhur yang memangsa mulai dengan cepat menggeliat dan menggeliat. Itu berubah menjadi lubang hitam. Dengan pekikan, ia membelah ruang dan seperti pisau melingkar, dengan marah memotong mahkota makhluk kegelapan dengan kecepatan yang menakjubkan. Suara meredam bergema saat lubang hitam yang berputar menembus tubuh makhluk kegelapan. Garis hitam mulai memanjang di tubuhnya. Dengan bang itu terbelah menjadi dua saat teriakan yang sangat menyedihkan segera muncul dari mulut makhluk kegelapan itu. Iris lagi, frostiness membanjiri mata Lindong. Dengan pemikiran, bila lubang hitam bundar itu terbang keluar seperti kilat. Dalam rentang pendek beberapa tarikan napas, ia telah mencincang makhluk kegelapan menjadi ratusan bagian. Namun, bahkan setelah dipotong-potong, potongan-potongan itu terus menggeliat. Mereka memancarkan ki hitam jahat dan tampaknya tidak bisa dibunuh. Musnahkan mereka, dengan tangan yang tiba-tiba mengepal. Mata lindung langsung berubah menjadi ganas. Tiga harta ilahi yang agung diaktifkan sekali lagi. Tiga energi sombong menyapu. Menyebabkan potongan-potongan itu berubah menjadi nihiliti pada kecepatan yang mencengangkan. Wah, manusia rendahan. Kamu benar-benar berani melukai tubuhku. Petik 2 dalam rentang waktu singkat dari beberapa napas, setengah dari potongan-potongan dengan cepat dihancurkan. Tampaknya bisa merasakan azab yang akan datang. Potongan-potongan yang tersisa buru-buru datang bersama dan berubah menjadi makhluk kegelapan yang tampak jauh lebih inkorporeal. Dari kelihatannya, sepertinya telah menderita cedera serius karena Lindong. Raungan kemarahan terdengar dari mulutnya. Namun... Ketakutan dan teror mulai muncul dari dalam sepasang mata hitam itu. Dengan putaran tubuhnya, itu berubah menjadi kilatan cahaya hitam dan meluncur kembali ke arah mayat iblis. Jelas, ia ingin kembali ke tubuh yang terakhir. Ci, namun, sama seperti itu telah bergegas menuju mayat iblis. Mata yang terakhir tiba-tiba terbuka. Petir bersinar di matanya saat gemuruh-guru bergemuruh. Detik berikutnya. Sambaran petir raksasa keluar dari tubuhnya, dengan kejam menyerang makhluk kegelapan yang sekarang ilusi. Bang, suara keras bergema, makhluk kegelapan itu diterbangkan kembali dengan seluruh tubuhnya berbau seperti daging terbakar. Kamu makhluk kotor dan jahat, kamu seharusnya tidak datang ke dunia ini. Karena itu, disucikan, setelah diledakkan oleh petir, suara acuh ta Acuh tiba-tiba terdengar di belakangnya. Dia dengan cepat memutar kepalanya, hanya untuk melihat tiga lampu aneh yang saling terkait melesat ke arahnya. Detik berikutnya, mereka memotong tubuhnya. Ah, pekikan yang tidak direspon terdengar pada saat ini ketika asap hitam tebal naik dari tubuh makhluk kegelapan. Namun, saat asap hitam itu muncul, ia dengan cepat menghilang dan makhluk kegelapan dengan cepat mengikuti. Lindung memandang ke arah makhluk kegelapan yang menghilang sedikit demi sedikit di bawah upaya gabungan dari tiga harta ilahi yang besar. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Saat ini, wajahnya agak pucat. Mengaktifkan dan memanfaatkan ketiga harta ilahi yang besar itu memang telah menghabiskan sedikit energinya. Setelah menghela nafas lega, Lindung berbalik ke arah mayat iblis yang melayang di udara saat matanya sedikit menyipit. Pada saat ini, Tanda-tanda iblis yang awalnya di tubuh yang terakhir telah sepenuhnya menghilang. Pupil awalnya hitam sekarang telah berubah menjadi perak yang cerah dan gemilang. Jika seseorang mengamati dengan seksama, seseorang akan dapat melihat bahwa mereka sepertinya mengandung kilat tanpa akhir. Pada saat yang sama, fluktuasi kuat mulai perlahan-lahan memancar dari tubuhnya. Fluktuasi ini tidak sedikit lebih lemah dari seorang ahli pada tahap kematian mendalam yang sempurna. Pakar dari zaman kuno ini sepertinya benar-benar mendapatkan kembali pikirannya pada saat ini. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Babak 958. Fei. Sebuah cahaya perak samar menyelimuti tubuh mayat iblis. Ki iblis jahat yang telah merasuki tubuhnya sekarang benar-benar menghilang. Pada saat ini, fluktuasi mulai muncul di matanya. Lebih tua, apakah kita berhasil? Lindung bertanya dengan rasa ingin tahu sementara matanya tetap terkunci pada sosok perak yang bersinar. Ekspresi wajah sosok perak bercahaya itu agak kaku, sementara matanya tetap kosong untuk sementara waktu. Selanjutnya, kegembiraan yang sangat gembira meletus dari dalam, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar samar. Dari ini, seseorang dapat mengukur emosi luar biasa yang berpacu di dalam hatinya. Terima kasih, anak muda. Sosok bersinar perak perlahan naik, sebelum dia memberi hormat dan hormat kepada Lindong. Sementara itu, perasaan terima kasih dan penghargaan yang tebal memenuhi kata-katanya. Mendengar terima kasihnya, Lindong segera menghela napas lega, sambil tersenyum. Dia menjawab, tidak perlu sopan santun, tetua. Karena aku memiliki simbol leluhur yang memangsa, aku tentu saja harus bertarung dengan nimo ini. Petik dua. Sambil mengucapkan kata-kata ini, Lindong memiliki pemikiran yang berbeda di benaknya. Tidak ada cara di dunia ini dia tidak akan membantunya. Jika dia tidak membantu, dia akan sakit kepala mencoba memikirkan cara untuk berurusan dengan ahli tahap kematian mendalam yang gila. Tetua harus aman dan sehat sekarang. Apakah aku benar? Haha, selamat. Menangkupkan tangannya ke sosok perak yang bersinar itu. Lindong tersenyum sambil berbicara. Tato iblis di tubuhku telah terhapus. Oleh karena itu, sepotong kesadaran yang disegel di sini selama ribuan tahun akhirnya bebas. Namun, aku mungkin tidak bisa hidup lama dan aku akan segera menghilang. Sosok perak bersinar menjawab, menghilang. Lindong langsung melongo, Sebelum bertanya dengan tergesa-gesa, Bukankah Himoki di tubuhmu sudah dihilangkan? Mengapa kamu menghilang? Petik 2, haha. Kepingan kesadaran ini hanyalah fragmen sisa jiwaku. Setelah disegel selama ribuan tahun, ia telah mencapai batasnya. Jika bukan karena ketekunan aku, mungkin sudah lama hilang oleh korosi dari Himoki. Sosok perak bersinar menjawab sambil tertawa. Suaranya terdengar tidak normal bebas dan ramah tamah. Setelah dibebaskan dari kondisi korosi itu, dia pasti merasa sangat puas. Bagaimanapun juga. Aku adalah orang yang telah meninggal ribuan tahun yang lalu. Jika aku bisa mendapatkan kembali kesadaran aku bahkan hanya sesaat, aku sangat senang. Apalagi yang kamu harapkan. Petik 2. Saudara-saudaraku saat itu telah berubah menjadi debu dan kembali ke tanah. Jadi, tidak ada yang tersisa di dunia ini yang akan membuatku tetap ada. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu dari sosok perak bercahaya, Lindong merasa sedikit terdiam dan diam. Dari pola pikir mantan, sepertinya dia sudah menerima kematiannya. Setelah menghela nafas lembut, Lindong bertanya, Boleh aku tahu namamu, Tetua? Zuofei, sosok perak bersinar menjawab sambil tersenyum. Sebelum berkata, Anak muda, kamu telah datang ke istana guntur ini untuk berburu harta karun, kan? Tempat ini mungkin sudah berubah menjadi gurun, ya. Aku ingin menemukan simbol leluhur Thunderbolt. Jawab Lindong sambil menganggukkan kepalanya. The Thunderbolt Ancestral Symbol. Huh, setelah mendengar jawaban Lindong, Zuofei melongo sebentar, sebelum pandangan yang penuh kenangan muncul di matanya. Dengan suara lembut, dia berkata, Tahun itu, Lord Thunder Emperor memang mendapatkan simbol ancaman Thunderbolt. Namun, karena itu, Istana Guntur kami menjadi sasaran para Yimo. Yang meluncurkan invasi skala besar Petik 2 Apakah Imos yang menyerang sangat kuat? Haha <tuh> Seorang raja kelas dan dua kelas umum Imo secara bersamaan menyerang kami Bersama dengan sejumlah besar komandan kelas Zuo Fei menjawab dengan senyum tipis Seorang raja dan dua jenderal Mata lindung langsung menyipit Ketika kengerian dan syok meletus tak terkendali di dalam hatinya Imo kelas raja sebanding dengan ahli puncak di panggung samsara. Sedangkan untuk kelas umum Imo, itu cukup kuat untuk bertarung secara merata melawan seorang ahli di tahap reinkarnasi. Lindung telah menyaksikan sebelumnya seberapa sombong Imo dari kelas ini selama waktunya di daerah iblis unik. Bahkan seseorang sekuat ventian harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyegel satu. Namun, ada dua dari mereka yang telah menyerang tempat tinggal gua ini. Selanjutnya, ada ditemani oleh Yimo yang bahkan lebih kuat. Yimo kelas raja, adapun yang disebut komandan, mereka mungkin sebanding dengan para ahli di tahap kematian mendalam. Tidak heran mengapa gua ini dihancurkan sampai sejauh itu. Perang yang terjadi saat itu pasti mengejutkan dunia. Orang-orang Yimo itu cukup cerdik. Mereka memilih untuk meluncurkan serangan mendadak ketika Lord Thunder Emperor sedang mencoba kesusahan samsara untuk masuk ke tahap reinkarnasi. Meskipun demikian, meskipun Lord Thunder Emperor terluka parah, ia masih berhasil membunuh dua kelas umum Imo dan menyegel kelas raja. Imo, ketika menyebutkan Lord Thunder Emperor, Lindung bisa merasakan penghormatan yang tidak bisa disembunyikan dalam suara Zuofei. Jelas, yang terakhir benar-benar menghormati tuannya. Di masa lalu, Lord Thunder Emperor tidak benar-benar menjadi pakar tahap reinkarnasi. Lindong mampu menguraikan beberapa petunjuk dari pernyataan Zuofei sebelumnya. Pada saat itu, dia sebenarnya bukan ahli tahap reinkarnasi asli. Jika tuan kita selamat dari kesengsaraan reinkarnasi, empat kelas umum Imos tidak akan bisa menghancurkan istana guntur kita. Paling tidak, mereka perlu ditemani oleh Imo kelas raja. Jawab Zuofei, sedikit kesombongan muncul di dalam kata-katanya. Ekspresi Lindong berubah, namun... Dia tidak terlalu terkejut dengan fakta ini. Jika Lord Thunder Emperor adalah ahli tahap reinkarnasi biasa, berurusan dengan kelas umum IMO akan menjadi batasannya. Namun, dia bukan individu biasa karena dia memiliki harta ilahi, simbol leluhur Thunderbolt, di tangannya. Dengan memanfaatkan kekuatan simbol leluhur Thunderbolt, kemampuan bertarung Lord Thunder Emperor pasti akan mampu menjangkau hingga ahli tahap Samsara. Sayangnya. Meskipun dia menyegel Raja Klasimo, Lord Thunder Emperor membayar harganya dengan hidupnya. Ketika dia menyebutkan maksudnya, ekspresi Zuo Fei meredup secara substansial. Lindong Samar mengangguk, bagaimanapun, terlepas dari apapun, Lord Thunder Emperor bukanlah ahli tahap reinkarnasi. Jika dia melangkah ke tahap reinkarnasi, hasil akhirnya mungkin berbeda. Apakah simbol leluhur Thunderbolt masih ada di dalam gua ini? Tidak tahan lagi. Lindong akhirnya menanyakan pertanyaan yang membara di dalam hatinya. Iya nih. Zuo Fei menganggukkan kepalanya. Menjawab. Jika aku tidak salah. Simbol leluhur Thunderbolt harus di dunia guntur. Lindong langsung menghela nafas lega. Dari kelihatannya. Datang ke sini memang keputusan yang tepat. Simbol ancaman Thunderbolt memang ada di sini. Namun. Pada saat berikutnya. Dia merespons sementara dahinya mulai sedikit berkerut. Thunderworld. Sebuah ruang yang diukir sendiri oleh Lord Thunder Emperor. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Petik 2. Lindong merasa sedikit terpana. Jika dia tidak bisa memasuki apa yang disebut Dunia Guntur, bagaimana bisa mendapatkan simbol ancaman Thunderbolt? Haha, kamu tidak perlu panik. Dunia Guntur juga membutuhkan kunci untuk masuk. Selain itu. Aku bisa merasakan bahwa kamu tampaknya memiliki bagian dari kunci itu di tubuh kamu. Jawab Zuofei sambil tertawa. Kunci, Lindong melongo. Sebelum dengan cepat menarik kunci menara perak dari tas kian Kunnya. Apakah ini memotret kunci menara perak? Zuofei tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sambil menjawab, itu bagian dari kunci. Jika aku tidak salah, harus ada tiga kunci menara perak. Hanya dengan menggabungkan ketiganya, kamu dapat memperoleh kunci yang lengkap. Kemudian, kamu akan dapat memasuki dunia guntur dan mencari simbol Ancestral Thunderbolt. Petik 2, ini sebenarnya membutuhkan tiga kunci menara perak untuk memasuki dunia guntur. Kening Lindung mulai samar-samar berkerut. Kalau begitu, bukankah dia harus mengambil kunci menara perak dari Nine Serenegate dan Mysterious Skyhawk, jika dia ingin memasuki Thunderworld? Itu akan sangat merepotkan. Bagaimana aku memasuki dunia guntur? Tanya Lindong sambil mengepalkan giginya. Dia sudah datang sejauh ini dan tidak ada yang bisa meredam keinginannya untuk mendapatkan simbol leluhur Thunderbolt. Jika itu satu-satunya cara untuk melakukannya, dia hanya perlu mengambil kunci. Paula guntur berada di tengah kedalaman gua yang tinggal. Itulah lokasi paling sentral dari gua ini. Pintu masuk dunia guntur terletak di sana. Jawab Fei. Thunder Hall, Lindong mengukir kata-kata ini di dalam hatinya. Dari kelihatannya, itu juga harus menjadi tempat di mana semua elit akan berkumpul. Namun, jika aku tidak salah, Thunder Hall harus dijaga oleh tiga Raja Guntur Besar, kata Fei. Tiga Raja Guntur hebat. Saat itu, Istana Guntur kami memiliki Lord Thunder Emperor sebagai kepalanya. Di bawahnya adalah empat Raja Guntur Besar. Dijuluki Utara, Tenggara dan Barat. Bagi aku, aku adalah Raja Guntur Timur, seperti untuk tiga lainnya. Mereka mungkin berada dalam kondisi yang sama seperti aku sebelumnya. Namun, sampai sekarang, mereka seharusnya benar-benar kehilangan kesadaran mereka. Ekspresi rumit muncul di wajah Zovei saat dia menjawab dengan lembut. Mendesis, Lindong menghirup udara dingin. Sebenarnya ada tiga mayat petir seperti Fei di Thunder Hall. Dalam hal itu, itu akan setara dengan tiga ahli di tahap kematian mendalam sebelumnya. Dengan mereka di jalan, siapa yang bisa masuk ke Thunder Hall? Alasan mengapa dia bisa menangani Fei adalah karena kepingan kesadaran yang tersisa di tubuhnya. Hanya dengan berkolaborasi dengannya dari dalam, adalah Lindong mampu mengusir Imoki. Namun, dari kelihatannya... Tiga mayat lainnya sudah kehilangan kesadaran. Selain menghadapi konfrontasi, tampaknya tidak ada cara lain yang tersisa. Persetan, Lindong tersenyum pahit. Sepertinya Thunderhole itu sendiri tidak akan menjadi tempat yang mudah untuk dimasuki. Terlepas dari apa yang disebut Thunderworld. Apakah kamu bisa mendapatkan simbol leluhur Thunderbolt akan tergantung pada nasibmu, anak muda. Namun... Yang terbaik adalah menghindari mengungkapkan simbol ancestral di masa depan. Jika tidak, masalah mungkin menemukan jalan bagimu. Zuo Fei mengingatkan, Lin mengangguk, bahkan sebuah faksi sekuat Thunder Palace dilenyapkan. Karena dia sendirian, jika orang-orang Yimos datang mengetuk pintunya, dia kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang bahkan lebih menyedihkan. Haha, itu semua berkat kamu bahwa aku bisa mendapatkan kembali kesadaranku. Terima kasih banyak, aku tidak dapat membalas bantuan luar biasa yang telah kamu perlihatkan kepada aku. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah memberikan tubuh aku kepada kamu sebagai ucapan terima kasih. Petik 2 Dengan tawa yang bebas dan ramah tamah, Fei tertawa sambil menghadap Lindong. Pada saat berikutnya, cahaya kilat terang dan gemerlap terpancar dari tubuhnya. Samar-samar, fluktuasi yang sangat mengamuk mulai. Memancar perlahan, saat tubuh Fei berubah cerah dan gemerlap, inti petir kira-kira setinggi kaki berangsur-angsur mengental dan terbentuk dalam cahaya yang berkilau. Energi petir yang terkandung di dalamnya tidak diragukan lagi jauh lebih kaya daripada semua inti petir lain yang telah diperolehnya sebelumnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share